Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa hari ini kegiatannya jualan Terima kasih buat saudaraku yang baru gabung Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki Dan dilancarkan segala urusannya, amin Oke, kita lanjut saja Oh, libur berarti. libur Pelanggan. Saya nunggu pelanggan dulurku di tempat biasa. <gir> ah, ini belanjanya ini. Alhamdulillah ini totalnya 23.000. Kita nunggu sebentar. Masih ambil duit. <gir> Amri bu enggak enggak murah mawon. ini kau nyambil kau nyambil aku 23 sama tambahnya Karo 8 jadi ini 31 Siap. Ya, siap ya. Siap, siap. Susu aneh, siap. Pas. <SILENGALAN> <SILENGALAN> oke, coba tahu. oke, tiga setengah. Gue oke, sepuluh ribu mendetik jenengan. Keluarga kecil, Keluarga kecil berarti ini kemal. <SILENGALAN> Nyampe rumahnya, pelanggan buka chiller di sawang ngomantok, bangiki paling. lele jendel, cantolan telas ya apa ya? kita melalui <laughs> dirimu kita gimana ya ini enak ya terang, terang terang, terang oh yuk tak ale meripati jadi kemarin tuh ceritanya bukaji ini tuh mau nyegat Aku dipanggil-panggil tapi gak dengar gitu Terus aku balas aja Soalnya kan jarang-jarang nyegat juga sih ah, Akhirnya sekarang belanja juga Ya Alhamdulillah dicegat udah nona los pokoknya niku anu ampok dua setengah gudan murah ya, ayana jajal, nah. <laughs> <tip> batu ya Seperti biasa, mampir dulu di rumah pelanggan Margo Mulyo Bisa Margo Mulyo Serah <SILENGENCIO> ya, suwi ante, lo paling makannya enak Biasanya lah, suwi ramah antara lo enak Eh, <SILENGENCIO> apa sih? <SILENGENCIO> Itu Tunggali ini dong? Tidak, Tunggali, ada pabrik nih? Ada pabrik? Tidak dalam oh mau hujan lor, tak itu ngane satu dua tiga. tes tes, tes, tes, tes, tes, tes ini ya, ini ngisar ini kelihatan ini. oh, hujan tenang itu, tes, tes, tes, tes, tes di air yang kita tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes detik hujan <laughs> sesuai hitungan <laughs> oh, alah sekarang jam setengah dua belas, setengah dua menjelang hujan lagi, kondisi mendung agak gelap. Eh, ayo bu, diborong-borong kono bu, bu? Eh, perjalanan mau ke Panggung Rejo, masih di Desa Margomulyo. Ah. moga-moga terang neh lah lah jauh dan Kurang <laughs> mm. lembut karo ya, apa? Karo tepung cilik. Karo tepung cilik. Urang lembut sing Iya ya tak bonek sik udan koyo ngene malan. Wah. <laughs> yeah? Oh, lha iki lho. Udan koyo Hai hujan hudan udan panggung kerja kondisinya hujan Lur sekarang jam 12 ini mau persiapan berangkat lagi nanti ke lemah Darit mau mampir ke rumah Ibu dulu istirahat paling nanti berangkat tidur lagi jam 2 ya seperti itulah setiap hari set Guru. <tik> Dibarang, bu guru. Diborong, Bu. <tik> Diborong. Jawa Bu <ini>. keadaan Kadakane <tik> Sebeten heran udan ya, Bu. <tik> Tepi, ini, ya. Enten niku, tak sipone. Bu Ah. Ibu, izin suwe Saya beri ke sebelah. Nah, 5000. Ah, milih, barek ini. Sipilih mawon. Ah, killer, kita mau lanjut dulu ini. Ini bungkitan. Napa Lima ribu. napa bu e? <tinyetan> Alhamdulillah <tinyetan> nggak hujan. Wah oh, lah andi ini ya terang, oh, ini tidak dudani barang loh. Wah oh, lah, nggak ada ini cerindil. Alhamdulillah dulurku, rupanya terang lagi. Tapi nggak tahu nanti pulangnya hujanan lagi apa enggak Ya mudah-mudahan sih terang ya dulurku. Oke, ini lanjut istirahat siang dulu. Ah. Saudaraku, hahaha. <laughs> Oke saudaraku sekian dulu kegiatan hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.